Kelompok Nemnasi melakukan survei terhadap pembuatan rumah PL. Oh ya, pagi Pak. Hottnang kalau sih, awan Ini ruang depan kok? Iya. Ini depan kamar. Kamar di keselamatan di sini Pak. Ini kamar keselamatan. Oh, tinggal jendela. Kalau ini kamar makan. Oh ya jendela tambah pintu keluar. Ya. ini. Ini Bapio datang buat apa di sini? Ya mau datang ukur jendela pintu jendela supaya dikerjakan sudah oh daun pintu daun pintu ini bos tunas baru kelompok tunas baru ini video loros bos halo kita tangan dulu ya video loros ah itu itu pak Adi Ema permisi yeah. <coughs> dan oh, well, <laughs>